Sofir wa la jim, safir wa la la ilaha safir wa la jim, safir wa la jim, sosoknya wa la jim, safir wa Allahumma sholli ala Muhammad, la ilaha wa Allah Allah Allah Allah la ilaha sosoknya banyak banget, guys. Sosoknya banyak banget. la ilaha ilawa. la ilaha Allahumma sholli ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan di sini ada uh, ruangan bawah tanah. Kita nanti coba ke situ, guys. Kita nanti coba ke situ. Aduh, astagfirullahalazim. Astagfirullah lagi. Banyak banget. Banyak banget, guys. Ini kamar mandinya ini. Ini kamar mandinya, guys. Astagfirullahalazim. Banyak banget. Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah wakbar, wakbar La ilaha illallah wakbar Banyak banget Allah Allah, Subhanallah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim La ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahyu Salam dari saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat Saat ini Ratu Bidadari Sedang di rumah berhantu Ikutin terus Penelusuran Ratu bidadari Wow jangan jangan lupa di subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV oke okay? oke okay guys ini yang kita ada mod sepeda ini aduh ada sepeda ini adalah penampakan yang ada di rumah kosong semoga kita nanti dapat uh, apa penampakan kita telusuri satu demi satu ruangan yang ada di sini. Apakah ada hantunya, guys? Wow, wow, wow, wow, Ini sudah berpuluh tahun tidak dipakai atau tidak dihuni. Di situ saya melihat ada sosok kuntilanak, guys. Itu assalamualaikum, kuntilanak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Nah, ini sosok kuntilanak yang ada di sini sosok kuntilanak. Tua ada anak-anak kecil, cuman coba saya akan menyusuri ke sana. Uh, ini bersama teman-teman saya, Gus Mansa, sama Gus Sandi, yang lagi penelusuran alam gaib. Ini diundang-undangkan situ ada sosok anak kecil yang lagi melihat kita, melihat aktivitas saya. Terus di atap sudah pada hancur-hancur semua. Ini apa? Ini kayak uh, tempat mandi ya atau tempat sauna ya. Ini Gusandi yang sedang melakukan ritual. Yuk, wah ternyata di sini juga ada gambar macan, guys. Luar biasa sekali, ada sosok gambar macan juga. Terus di sini juga ada lukisan-lukisan Kita ke ruangan ini Di ruangan ini Kayaknya ini dapur guys Sepertinya dapur Kita lihat atap-atapnya Kita lihat atap-atapnya guys Ini dapur japurnya sudah terbengkalai udah puluhan tahun tidak dipakai ini sudah tampak atap-atap sudah mulai runtuh, udah mulai rusak. Yuk kita ke ruangan ini. Ini ada apa ini ya? Oh, kayaknya ini ada jamur ini, guys. Ada jamur. Dan ini kayaknya ruangan wah, auranya cukup kuat di sini. Ini kamar mandi. Ini kamar mandi. Di sini lembab banget. Dan di sini ada sosok oh, jin. Aduh, saya sampai mau muntah di sini. Bukan muntah karena bau ya enggak. Di sini enggak ada bau. Cuman saya benturan energi saya saja sama yang ada di sini. Saya benturan energi. Atapnya sudah mulai hancur. Di sini banyak sosok-sosok makhluk goib. Kita telusuri satu demi satu. Kita lihat lantainya sudah pada berantakan pada hancur. kita coba masuk ke ruangan ini. Ini kayaknya kamar pribadi ya. uh auranya cukup panas, auranya cukup panas, guys. Oh, Aduh, ada sosok, guys. ada sosok. Di situ ada sosok. Assalamualaikum salam ya ini adalah tempat tidur atau ranjang mungkin tempat tidur pribadinya si pemilik rumah zaman dulu ya. Disitu saya melihat ada nenek-nenek tua. Maaf ya, Hamid, saya kasih lampu ya, Nek. Jangan marah ya, Nek. Nek, jangan marah ya, Nek. Jangan marah ya. Jangan marah ya. Ini tempat tidurnya nenek-nenek ini saya lihat ini. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Allahu Ini apa, guys? Ini tempat uh, mandi, tempat mandi, tempat mandinya, guys. Ini tempat mandi pribadi. Ini sepertinya tempat mandi pribadi. Di sini ada sosok, rasa so sosok berbulu, guys. Aduh, astagfirullah. Aduh, aku beli, aku lagi. Aduh, Astagfirullah. Astagfirullah, Astagfirullah. Halo. Aduh uh, jinnya membenturkan dirinya, guys. Saya benturan sama energi yang ada di sini, guys. Menyebabkan saya sampai muntah, guys. Astagfirullah. Aduh saya sampai berkeringat, guys. Sampai berkeringat. Di sini jinnya agak galak, antunya agak galak ini. Astagfirullah. Aduh. Waduh. Saya tanya galak galak guys di sini guys. Aduh, aduh ini adalah tempat mak apa e kamar pribadi. Aduh, ini adalah kamar mandi pribadinya, kamar mandi pribadi pribadinya guys. Aduh, jinnya galak galak di sini guys. Setafir walajim, setafir walajim, setafir walajim, setafir walajim, setafir walajim, setafir walajim, setafir walajim. Kita telusuri ruangan demi ruangan. Di sini ada argo. Kita telusuri ruangan yang di sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini banyak kayu-kayu. Assalamualaikum. Ya Rizal gaib. Ya Ahlul Cit. Allahu ya, ya. wow, pakai guys. Astagfirullah. Wow, Aduh, sosoknya banget banyak, banyak. Banyak banget ini. Sosok-sosok gue di sini. Oh. Ini sepertinya dapur. Enggak tahu ya, ini tempat apa ini, guys ya. Kalau di Napa dapur bukan dapur ini ya. Coba kita lihat uh, ini. Ini kayak seperti jedingan ya, atau kamu Ada airnya juga di sini. Ada airnya juga. Cuma kalau dikatakan dapur bukan dapur, tapi kayak dapur ini. Ya, kayak dapur ini. ini. Coba kita habis ini ke ruangan bawah tanah ya. Coba ini. Kita ke staf lima lagi. Allahu akbar. Allahu akbar. Ada kendiri. Ada sosok gadis, guys. Coba kita dekati. Coba kita dekati. Assalamualaikum, assalamualaikum. Rayu. E, nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Beliau mengatakan namanya Gliwon Saya di sini nggak ganggu kamu. Saya tidak mengganggu. Saya cuma silaturahmi saja di sini, ya? Saya hanya silaturahmi di sini saya nggak niat ganggu ya saya di sini niat ganggu saya hanya silaturahmi ya saya tidak mengganggu kalian ya tolong jangan eh, tolong diterima ke kehadiran saya oke okay? kita saat ini ke ruangan bawah tanah coba kita ke ruangan bawah tanah ya astaghfirullahaladzim Allah wakbar Allah la ilaha illallah ada seseorang anak kecil guys astaghfirullahaladzim terus ada suster ngesot juga nah, ternyata baru kali ini saya melihat sosok, suster ngesot Allah wakbar la ilaha illallah wakbar amit nge amit nge suster kulo amit kulo tidak ganggu nge kulo tidak ganggu amit nge saya tidak mengganggu saya tidak mengganggu Allah wakbar la ilaha illallah wakbar <tuh> <coughs> Allah wakbar, aku nggak galau kalian guys, aku nggak galau kalian. Saya cuman ingin silaturahmi saja, saya cuman ingin silaturahmi saja. Allah wakbar, la ilaha aku cuman silaturahmi saja di sini. Aku cuman silaturahmi. Allah wakbar, wah wakbar, la ilaha Ya, ilah, ilah Allah, ambil ghee, gula, cuman silaturahmi mawon dan merigi. cuman silaturahmi mawon dan deh. Jangan ganggu, gula, saya gak mengganggu kalian. Saya tidak mengganggu kalian. Saya tidak mengganggu kalian. Oke, saya tidak mengganggu kalian, cuman silaturahmi saja. Allah, wabarlah Ilahi, banyak banget sosoknya. guys. banyak banget sosoknya. Allah, wabarlah Ilahi, Allah. La lah, Ilahi, Allah. Lailailallah kulamun Laila ila ila ila Wah. Allah wawakbar. Wah saya ketemu dengan sahabat saya go Sandi ternyata di sini juga nah, uh, dulu, dulu, dulu, ternyata juga ngevlog juga dia di sini Gimana gimana gimana Hasilnya, Waduh sosoknya banyak, ya. banyak banget makhluk gaibnya sampai saya muntah muntah ini go Sandi Astagfirullah pintu portalnya memang udah udah terasa banget ya Iya Aku udah ngerasain sesuatu dan memang aku lagi ingin menelusuri dan mungkin nanti uh, cobalah kita akan uh, satu energi untuk mendeteksi apa yang memang ada, ada. di sini. Oke, oke. Okay, okay. okay. Sosok anak kecil sama sosok-sosok kuntilanak, oh. genderuwo, pocongan semuanya ada di sini. Semuanya ada. Lengkap pokoknya. Lengkap pokoknya ini. Oke, okay, kita gas. Kita gas. Coba sopa... mana dulu nih? Kita telusuri ruangan bawah tanah. Oke. Okay. Oke. Okay. Astagfirullahaladzim Ya Allah Ada sosok kuntil anak ya Allah Ada sosok kuntil anak ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah wakbar Ada sosok kuntil anak Pocongan Allah ada pocongan juga Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Allah, Aduh, ini ada sosok berbulu. Assalamualaikum Rahayu saya Ratu Bidadari. Saya ingin berkenalan dengan Panjenengan. Di sini saya tidak mengganggu kalian. Saya cuman silaturahmi. Gue ngomong silaturahmi mawon. Gue ngomong mencari persetuluran dan bikin gue ngomongin ganggu Panjenengan. Gue assalamualaikum rahayu rahayu sosoknya ya Allah. Insya Allah wala jim. Allah wakwa Allah wakwa Allah wakwa. Allah wakwa. Gimana gus? Pengalamannya gus? Ada sosok yang tertangkap keharusan sekelipat ini kayak cewek ya ada Cepat cewek paginya aku ngambil gambar mungkin insya Allah ada di gambar saya Oh tuh nanti coba kita akan uh, mediumisasi mediumisasi ya nanti nanti ya. dan nanti teman-teman uh, kalau sudah ngumpul kita coba kan terap uh, satu apa satu satu frekuensi kan energi untuk menarik suatu hal dan aku tadi kayak ada sinyal-sinyal energi nggak tahu apa kita coba kita akan tarik semacam energi itu. Kalau pusaka jenis apa? Aku nggak tahu. Oh, Gus Sadi juga merasakan adanya energi pusaka ya di sini. ya, ya. cuma aku jenisnya tuh nggak tahu jenis uh, apa. Mustika, kan. keris atau tombak atau nah, apa kalau, gitu. loh Kalau energinya semacam uh, kayak jenis-jenis mustika -jenis mustika ya, mustika, ya. Ah, cuman enggak tahu ini nanti dikasihin apa ndak itu aku enggak tahu ya mudah-mudahan hmm. kita dapat oleh-oleh ya dari sini ya karena kita tujuannya cuman silaturahmi bukan mengganggu mereka yang sudah tenang di sini betul dan nanti lah kita tarik aja bagaimana kalau boleh dikasihin ya kita ambil di kalau enggak ya, ya. kita cukup hmm. untuk uh, mendeteksi suatu Betul, Dan betul, nanti betul. coba ya, pantengin terus teman-teman. Pantengin terus kita akan coba untuk uh, mewujudkan suatu, suatu manifestasi dari mustika tersebut ya. Betul. Nanti okay, okay. kita akan tarik. Tarik wujud, wujud, wujud. Kita wujud. Sirullah, dijatuhlah sifatullah, wujudullah. Pantengin terus ya, Guys. Siap, kus.